Halo guys, bersama saya Dr. Andri dari TV balik lagi di program Astro Oke, okay, hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari Mas Dhani. Eh, uh, menanyakan, "Dok, untuk uh, ortok terapi itu ada batasan usia tertentu nggak? Kalau usia di atas 20 tahun kira-kira masih bisa diatasi atau enggak ya?" Oke. Okay. Kalau kita bicara mengenai terapi ortok, kita harus tahu bahwa ortok itu adalah terapi untuk menjaga atau menstabilkan kondisi minus dan kita juga mungkin bisa menurunkan uh, minusnya juga perlahan-lahan. Nah, sampai usia berapakah pemakai orto k Pemakai orto k itu um, mulai yang saya uh, tangani mulai dari usia 5 tahun sampai ada juga yang sampai usia 40 tahun. Tetapi uh, untuk usia aktif atau produktif yang aktivitas yang mungkin bawa kendaraan harus jauh dengan lebih jelas di kantor terjadi kantor ataupun menghadapi di depan komputer terus-terusan ada hal-hal yang perlu diinformasikan kepada pasien yang terlebih dulu misalnya pandangannya akan mungkin tidak stabil untuk beberapa saat jadi kalau dia mungkin bawa kendaraan malam hari mungkin akan agak kesulitan jadi mungkin harus stop menggunakan kendaraan berapa hari atau beberapa minggu seperti itu jadi dan selain itu juga kita harus melihat kondisi uh, secara uh, secara spesifik korneanya, retinanya ataupun pemainan refraksinya jadi sebaiknya untuk uh, ortokerapi terapi tidak ada batasan usia uh, tetapi emang akan lebih baik apabila kita melakukan screening terlebih dahulu jadi uh, dokter akan menjelaskan pro dan kontranya, faktor keberhasilannya karena tiap individu akan berbeda hasilnya Oke guys, sekian dulu. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan tinggalkan komentar dan akan saya jawab di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Vio Optical Clinic. Bye-bye.